Baiklah para sahabat selalu dimanapun Kalian berada untuk pengawali percobaan kita di siang hari ini Kita mendapatkan vitamin bahagia Ini kabar terbaru para sahabat ya Kita lihat ke pertama Ada sebuah unggahan postingan di situ kita lihat ada para groomsmennya Rizky Bilar Para sahabat ya ada Bang Derry juga Yang mengetuainya Luar biasa ada apakah ini Apa mungkin ada kejutan Yang akan diberikan oleh para groomsmen Cowok-cowok ganteng kepada Para fans, les selalu for pasabat ya. Tempatnya di Pondok Indah Mall dua nih, pasabat kita doakan saja. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut lalu post kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri underscore yang ada sebuah kalimat caption dituliskan ada agenda apa ya kira-kira? Mantan-mantan Mimin pada ngumpul semua. Aduh, <laughs> cute banget di ya. Banyak komentar banyak sekali respon juga dari para fans yakni dari akun Instagram Ayu score Bali 01 mengatakan dalam kolom komentar, "Hari ini penuh teka-teki ya," say, katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Rani Sang Tejora mengatakan, "Tempatnya kaya di Passion Jewellery ya." Wah, wow, temennya persahabat ya, apa mungkin? Tentunya, Bang Derry bersama para grup Rizky Bilal ini ada di toko berlian. ya kita lihat ke unggahan selanjutnya. Luar biasa perhatikan persahabat ya yang ditenteng oleh Bang Raymond, tentunya sebuah tas persahabat yang berisikan kayaknya berlian beneran nih persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan hari ini untuk kita semua para fans selanjutnya persahabat ya luar biasa baru saja kita mendapatkan kabar bahagia bahwasanya benar tentunya bang haris juga ada toko berlian persahabat ya aduh tentunya hari ini penuh teka-teki persahabat ya mudah-mudahan saja terpecahkan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan langsung dari para groomsmen Rizky Bilar Soal pernikahan, Lesti dan Bilar Farsabat ya akan yang terbaik saja Mudah-mudahan apapun itu tentunya diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Ya Rabbal Alamin dalam postingan tersebut juga tentunya para sahabat ya Banyak sekali komentar juga dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Indah Boys Yang berkomentar, aku mau ngambil cincin wedding Kalau benar Gunung Semunan dibeliin cincin, Masya Allah Wow, luar biasa pastinya para sahabat ya Ini bukan kaleng-kaleng, luar biasa kebanggaan Memang rezeki Bilar selalu memberikan tentunya keberkahan Buat teman-teman dekatnya para sahabat, ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan juga acara akad resepsi pernikahan dari Lesti dan Bilar Tentunya diberikan kelancaran dan kesuksesan Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Para sahabat ya baru saja tentunya kita melihat Kekompakan dari Lesti dan Rizki Bilar di EGS yang mengunggah sebuah postingan Tentunya sama-sama para sahabat ya dengan kompak Kita lihat abang dan mengunggah sebuah postingan buku dan di dalam buku tersebut ada sebuah judul Ubah Lelah Menjadi Lilah Luar biasa persahabat ya Memang tentunya Rizky Bilar Hobi banget membaca buku persahabat ya Semakin best, semakin bangga Tentunya kita semua terhadap Rizky Bilar Di Lesti tentunya persahabat ya kita lihat Sedang di jalan juga nih Tentunya lagi OTW juga Dan mudah-mudahan saja mereka Tentunya ketemuan, persahabat, yang memberikan vitamin bahagia hari ini untuk kita semua. postingan tersebut adalah kembali oleh akun Lesti Bilacarni. Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan, Bisa kompak gitu curigain supirnya, dedek keterlaluan kau ngap katanya ya. Doakan saja persahabat yang mudah-mudahan hari ini ada pertemuan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat ada kabar terbaru juga Ada sebuah unggahan dari guestnya Kak Lisna persahabat ya Kak Lisna baru saja mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya Tempatnya tentunya sama dengan Kak Rivi Evi yang diunggah tadi persahabat ya Tentunya kita lihat keunggahan Kak Rivi Luar biasa pas banget tempatnya Apa mungkin mereka tentunya bakal ada Meeting bareng persahabatnya bar untuk acara pernikahan Leslar Kita lihat juga persahabat ya dari tas listnya kembali Kita salpuk sama tasnya Dedek Lesti nih persahabat ya yang berwarna hitam aduh luar biasa Tentunya kita hari ini akan mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung dari idola kesayangan kita mudah-mudahan persahabat ya kita tentunya mendapatkan kejutan lesti dan rizky bilar bisa bersama hari ini tetap patenin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin informasi di senin hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.